Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa anni wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisani ila yawmiddin. Waqad qala ta Ta'ala fi kitabil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Sadaqallahu al'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Robb seluruh alam, pemilik segala agungan kemuliaan, dan kepada Allah kita akan dikembalikan. Salawat dan salam semoga selalu terus terusrahlimbahkan kepada baginya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, Oratabiin dan juga Semoga kita termasuk umatnya hingga Yaumil Akhir Amin, ya Rabbal 'Alamin, sahabat Geraha yatim yang dirahmati Allah, dimanapun berada. Alhamdulillah, kita berusaha berjumpa di pagi hari di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah diberi kesempatan bisa menjalankan ibadah saum Ramadan. Bulan Ramadan bulan yang mana begitu banyak keutamaan-keutamaan dan kebaikan di dalamnya. Oleh karenanya kami mengajak sahabat gerayatim semua untuk bersama-sama kita mengenal dan mengulang kembali keutamaan bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan keridhoannya, maka semua dosa yang telah lewakan diampuni. Oleh karena itu, marilah kita bersama meningkatkan keilmuan keimanan ibadah kita di bulan suci ini agar ibadah yang kita lakukan ber menjadi berkualitas dan diterima oleh subhanahu wa ta'ala sahabat karahatim yang dirahmati Allah pada kesempatan di pagi hari ini kita bersama-sama mengenal tentang keutamaan zakat di dalam Islam zakat adalah salah satu rukun dalam Islam yang mana Islam itu sendiri didirikan atas lima perkara Seperti dalam sabdanya Rasulullah S.A.W. Buniyal Islam ala Sungai Islam itu didirikan atas lima perkara. Yang pertama adalah syahadat sebagai pondasi, salat sebagai tiangnya. Yang ketiga zakat adalah sebagai pintu atau tangga Yang keempat saum Sebagai benteng atau atap bangunan Dan yang kelima adalah haji Sebagai penyempurna dan yang memperindah bangunan tersebut Sahabat kerajaan yang dirahmati Allah Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mengenal keutamaan zakat Zakat adalah ibadah dengan amal yang kita miliki zakat diwajibkan bagi setiap muslim yang mempunyai kelebihan harta benda dan ibadah zakat begitu banyak keutamaan-keutamaan dan kebaikan-kebaikan tentunya bukan hanya kita sebagai pelaku yang menjalankan ibadah zakat tetapi kebaikannya kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung atau yang membutuhkan uluran. Karena barang siapa yang mengingkari kewajiban zakat maka sebagian ulama dikatakan bahwa orang tersebut keluar dari Islam dan barang siapa yang mengimani tetapi tidak menunaikan zakat makanya telah melakukan dosa yang besar. Oleh karena itu semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita hidayah dan kekuatan agar bisa menunaikan zakat di tahun ini. Nah, ketahuan yang pertama adalah zakat bisa menghapus dosa. Seperti dalam sabdanya yang artinya sedekah atau zakat itu dapat menghapus kesalahan-kesalahan sebagaimana air dapat meredam api. apalagi zakat itu kita tunaikan di bulan suci tentu yang mana pahalanya berlipat-lipat dari ibadah bulan-bulan seperti itu. Hadis diriwayatkan Tirmizi hadis ini Hasan Kemudian yang kedua, tujuan zakat adalah jauhkan dari celaka atau kecelakaan. Seperti firmankan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Fussilat 1 sampai 6. Celakalah kalah bagi orang-orang musyrik karena mereka tidak menunaikan zakat Jadi dikatakan orang musyrik bagi orang yang tidak Orang yang musrik adalah orang yang menyekutukan Allah Yang mana karena dia mempunyai kelebihan harta tetapi enggan menunaikannya Maka dicap sebagai orang musrik Sedangkan kita tahu bersama bahwa orang-orang musyrik akan dikembalikan ke dalam neraka Hutaman zakat yang ketiga adalah membersihkan harta yang kita miliki. Dipirmankan Surah Al-Tabas, surah tiga Al artinya ambil zakat itu dari sebagian harta mereka, ya. karena dengan zakat itu kamu membersihkan dan mencikan mereka. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sahabat kerajaan, sukakah kita memakan makanan, memakai pakaian, tetapi pakaian tersebut atau makan hakikatnya terdapat kotoran atau benda-benda kotor yang menempel maka untuk kita tidak ingin memakai atau memakannya oleh karena itu zakat membersihkan harta dan jiwa kita oleh karena itu marilah kita segera menunaikannya kemudian Keutamaan yang keempat adalah menjauhkan diri kita dari sikap tercela seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa ke menyegerakan kebaikan itu akan membebaskan dari tanggungan dan menghilangkan kesulitan bagi orang-orang yang membutuhkan menjauhkan diri dari sikap tercela dan mudah sesuatu yang dapat segera ditunaikan. Lebih-lebih akan diridia Allah Dan menghapus dosa dengan zakat tersebut Kesimpulan dari Imam Azhar Askalnya Artinya bahwa Zakat bisa dapat menghilangkan Kesulitan atau kesusahan Bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan Di luar sana Dan bisa menjauhkan kita Dan melindungi kita Dari sikap percela. Sahabat tim yang dirahmati Allah Saya mengajak untuk marilah kita bersama di bulan penuh berkah, rahmat, dan Ini kita bersama, semoga Allah SWT memberikan kemampuan kita agar kita bisa menaikkan zakat di tahun ini sesuai kemampuan masing-masing. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Kesempurnaan milik Allah, kehilangan kesalahan milik kami, saya pribadi. Mohon dibukakan pintu yang maaf yang sebesar-besarnya. Aisyur Khalid ka Aisyur bilahi taqiq wal hidayah waridawal inayah. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqoballahu minawin kum minna wa minkum taqobbal karim.